video ini gak akan mulai kalau kalian belum klik tombol subscribe jika kalian ingin mulai video ini gue kasih waktu untuk subscribe video ini 1, 2, 3, 4, 5 oke thank you very much selamat menonton video ini lama Aku menunggu Untuk kedatanganmu Sekian lama Aku menunggu Untuk kedatanganmu Dah lama Kangenmu ku tunggu ku nanti, terlama anguku tunggu.